Silma, mbak, mbak Gina, silakan mbak. Baik, Mister. Ha, apa? Eh, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin Wahdahu wa salatu wa ala wal mursalin wa ala alihi al Yang saya hormati Bapak Lukman Hamdani Dan yang saya hormati Mr. Bakti Nungroho Dan yang saya banggakan adik-adik sekalian Dan yang saya hormati rekan-rekan wakab milenia Sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini Mari kita bacakan suratul fatiha Semoga kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, baik untuk mempersingkat waktu, memulai kelas pada malam hari ini kepada Mr. Baktin Roho waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, okay, uh, selamat. Oh, Oke. Okay. Ya, kalau selamat malam, adik-adik. Good afternoon. Selamat malam, Mister. Good afternoon. Ya, ini masih masih sore ya, jadi bilangnya masih penuh masih boleh. Lalu, kalau agak malaman bicit, bilangnya evening, ya. Hmm. Oke. Okay, uh, ya. Uh, hari ini kita lanjut pertemuan kemarin, ya. Kemarin sempat libur sebentar. Adek -adek, minggu ini minggu terakhir belajar ya. Nanti uh, libur dulu satu minggu, ya. Minggu depan itu libur dulu, ya. Terus kemudian lanjut lagi. Ya. Nanti sama teman-teman yang lain, ya. Jadi uh, nanti ini libur libur libur kelasnya. Jadi nunggu siswa baru dulu, ya. Nanti cuma libur seminggu toh, ya. Nggak lama kok, ya. Oke, uh, nanti dikasih tahu sama Pak Lukman dan teman-teman wakaf mianya. Oke, okay, uh, nah kita lanjut ini ya materi kemarin. Nah hari ini, adik adek uh, sebelumnya, sebelumnya, sebelum kita belajar hari ini, kemarin kita, uh, pertemuan kemarin itu kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Itu ada hujan, ada ada hujan, ada badai, ada apa? Itu kemarin apa sih? What is that? Weather. Good weather ya. Yeah. Last week. We learn about weather. Kita belajar tentang cuaca. cuaca. Cuaca. Nah hari ini itu kita akan sedikit becau, uh, lanjutan dari materi kemarin yaitu belajar tentang penggunaan can pen dan can. Jadi membahas kemampuan. Adik-adik uh, sering mendengar kata ini ya can sama can. Artinya apa? Sanca, ada yang tahu can sama can? Bisa dengan tidak bisa. Oke, Bisa dengan tidak bisa, oke. Nah, yang bisa itu mana? Yang tidak bisa itu mana? Bisa yang can. yang tidak bisa yang mana? Oke, nah, oke, ya, coba jauh ditirukan, Mas Bakti ya. Ini bacanya bukan can, tapi can. Nah, coba tirukan can yang ini ya coba eh uh, Sanja coba coba can can right good Alexa coba can can right good can ya enggak, enggak perlu pakai teh ya can baca can mati di n ya can oke okay. Fatan coba oke okay. Fatan can all right good Kemudian, Nara, Ken. Oke, Nara ini. Raihana, coba. Yuk. Ken. All right, good. Ken, mati di N ya. Mati N ya. Kemudian, udah. Nah, yang satu lagi. Ini artinya itu bisa. ya. Ken, itu artinya bisa. Oke, Mas Pak, di sini ya. Ken, itu artinya bisa itu artinya bisa atau bisa sama dapat sama ya, saya dapat boleh manjat tebing itu kan sama, bisa atau dapat bacanya bagaimana tadi? ada ya? N. N jadi mati di N, ya. mati di N terus kemudian satu lagi, yang ini itu artinya tidak tidak bisa jadi lawan katanya ya ini lawan katanya ya, artinya tidak bisa oke nah kalau yang ini bacanya tadi can yang atas ini yang bawah ini bacanya nah bacanya agak sedikit tadi ya agak sedikit tricky ya bacanya can jadi belakangnya datanya can coba diikuti Sanja coba Kent, Kent, ada tehnya belakang ya? Kent, Kent, oke, okay, good. Terus, kemudian ini, eh, uh, Rayana, Kent, oke, okay, good. Masih di teh ya? Sama kayak belajar bahasa Arab tuh ya? Kent, yes, ya. ada tehnya belakang. Terus kemudian, eh, uh, uh, Rayana coba, Kent. Kent, kent, Ada kent, kent, kent, Oke, good. Bagus ya. Oke, okay. Alexa coba. kent, Oke, okay, kent, Coba. kent, Ada kent, ya, Alexa ya, belakangnya ya. kent, kent, kent, kent, Oke, okay, sudah bisa ya. Good. Nah, ini artinya bisa, dan yang satu lagi tidak, bi, tidak bisa, gitu ya. Jadi, jangan bingung ya, uh, ingat didengar baik-baik aja. Kalau dia ngomongnya pakai toh, belakangnya berarti artinya tidak bisa. Can, tapi kalau can berarti bi, bisa. Gitu ya. Nah, sekarang uh, seperti akan ini, apa itu uh, ini? gunakan ya can itu dipakai kalau bisa contohnya misalkan saya bisa makan saya makan makanan pedas kan jadi tempatnya saya bisa makan makanan pedas ya enggak, ini sama ya sama bahasa Indonesia nah bahasa Inggrisnya berarti bahasa Inggrisnya I Hand, It. Kalau makanan pedas bahasa Inggrisnya apa? Rp4. Nah, saya. Ken. food Adanya spicy. Tahu. Spicy food. food spicy. Dibalik ya. Spicy spicy food. Jadi dibalik. Spicy food. Hot spicy food. Ingat Bahasa Inggris itu dibalik, ya. Bendanya itu di depan, ya. Beda dengan uh, bendanya, di, bendanya di belakang, ya. Jadi, beda seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tadi, ya, makanan pedas. Kalau dalam bahasa Inggris, pedasnya lari ke depan, jadi spicy food, gitu kan? Jadi, tempatnya ditukar, ya. tempatnya ditukar ya, yang yang depan ke belakang, yang belakang ke de, ke depan, kan? Terus kalau misalnya gini bagaimana? Bahasa bahasa uh, bahasa indonesia bagaimana ini? Gajah besar. Gajah besar, gajah besar. besar. bagus. Jadi bacanya dari belak dari belakang, gajah. Ke Besar, kan? bacanya dari belakang Karena yang depan lari ke belakang Yang belakang lari ke, de, ke depan Nah sekarang yuk, kalau bahasa Inggrisnya gini gimana? Nah, laptop baru, bahasa Inggrisnya gimana? Laptop, my laptop new Le new, laptop. Ah, new laptop New laptop, newnya di depan New itu artinya apa sih? Baru, baru. Ah, Berarti benar ya, new lari ke depan baru kemudian laptop. Jadi ingat kata-kata Mas Bakti ya, yang depan lari ke belakang, yang belakang lari ke de, ke depan. Artinya itu dituker. Nah, kalau dibaca, diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris. itu bacanya dari dari belakang dulu. Big elephant. berarti gajah yang be yang besar gitu ya. Sama ini, new laptop berarti laptop yang ba yang baru. Nah, sama juga kalau di belajar bahasa Inggris, misalkan di Inggriskan ya, laptop baru berarti bahasa Inggrisnya new lap laptop, jadi diputar ke depannya diputar ya. Oke, okay. nah I can eat spicy food. Oke, okay. terus kalau misalkan dia tidak bisa uh, minum S bagaimana? Minum es teh itu bagaimana? Coba. dia tidak bisa minum es teh. She. Apa kalah sih ya? She can't. Can't. Bagus. She can't drink, drink, drink. ice tea. Good. Ice tea. you're right. Good. Sudah bisa ya? Oh, dia tidak bisa makan es Eh, makan lagi dia tidak bisa minum es es teh jadi mungkin sedang sakit tenggorokan atau sedang pilek atau sedang apa sedang apa itu uh, apa sedang uh, amandel dan sebagainya ya jadi tidak bisa minum minum es ada yang di sini ya nggak boleh minum es sama ibunya sama orang banyak saya miss oh Alicksa nggak boleh ya nggak boleh Mander. makan es ya? ya iya memang ya Mas Batbi dulu waktu Waktu kecil pun juga nggak boleh minum es, karena Mas Bakti dulu punya amandel. Ya. Sama ya, jadi hati-hati ya, karena nanti kalau minum es kebanyakan nanti demam. Ya, jadi nggak sehat ya. Nah, sekarang coba ya nih. Kalau misalkan gini, mereka ya, ada kalimat gini, lu saya tulisnya bagaimana ya? Mereka bisa berenang. Mereka bisa berenang. Ayo. We can swimming. Mereka masawi. Mereka masawi. They, They can. They. Sanza ya. They ya. ya. They, ya. They, They. Can. They can swimming. Swim. swim. Gak, gak pakai ing. They can swim. Gak boleh pakai ing ya. Gak boleh. They can swimming. Gak boleh. Can drinking juga nggak boleh, can eating juga nggak boleh, jadi nggak boleh pakai ing bentuk asal, bentuk asalnya. they Can swim, betul gitu ya? Tadi uh, Sanja, we apa Sanja? We itu berarti artinya apa? Ki kita kita bagus ya. Kalau they mere? mereka mereka, ya, bagus sudah bisa. Yuk. Mereka bisa berenang. They can swim. Ingat tidak pakai ing-ingan. Ya, tidak boleh pakai ing-ingan. Ya. They can swim. Nah terus kemudian kalau uh, apa, uh, misalkan ayah ayahku, ya, ayahku atau ayah saya bisa lari. Bagaimana? My My apa? father. My father. Oke. Okay. Can, can run. run. Can run atau can running? Ayo. Yang benar Can run running. atau can run? Can run ya. Ingat kalau pakai can itu tidak boleh pakai apa? Yang? ing, ing enggak boleh ya. Enggak boleh. Enggak boleh ing-ingan ya. Enggak boleh swimming, enggak boleh eating. Harusnya run gitu aja, ya. Terus kalau misalkan gini, apa itu Uh, ibu saya uh, bisa masak. Bagaimana? My mom can, mom? Cook. can, cook, bagus. Ibu saya bisa masak. Kalau bisa masak, ini bagaimana? Bisa masak kare ayam? Bagaimana? Dari tahu nggak bahasa Inggrisnya kare ayam itu apa? Hmm. My mom can. Yang tahu nggak bahasa Inggrisnya "kare ayam", ayam. itu apa? Ayam kore. "Kare ayam" bukan bisa. "ayam goreng" ya. Curry. bagus, curry. Chicken. Curry. chicken curry. Curry, Good, curry. Good ya. curry, curry, curry, ya, curry, curry, artinya kare. curry, curry, artinya kare. curry, curry, curry, curry, ya, curry kare, ya. curry, kare. Ya. Curry, berarti, curry. curry, curry, curry, curry, curry, curry, curry, Kare ayam. Ah? Kare ayam. Ingat dibacanya ayam. dari belakang ya. Kare ayam bukan ayam kare tapi kare ah, ayam. Terus kemudian kalau kare kare apa? Kare kare ini, kare kare ikan. Ikan ini. Kare ikan, ikan apa? Ikan lele atau ikan apa gitu gimana bilangnya? Fish curry. Good fish curry. Kari yes. bukan kare ya bilangnya. Ini bukan kare tapi curry. Coba ikuti Mas Bakti. Curry. Kari, curry. Curry. curry fish kari artinya kare pi, ikan. ikan. Nah, Oke okay ya, jadi ingat ya dibacanya dari belakang ya, kare ikan. Oke, okay. nah sekarang coba, kalau misalkan apa kakak kakak laki-laki saya tidak bisa uh, makan permen, bagaimana? My, Bro, my brother. Okay. Can it candy? Can it candy. Candy boleh ya. Bagus ya. My brother can it candy. Perhatikan. can it candy. Candy itu artinya apa? Per? Permen. Men. boleh candy. Candy boleh, maaf. Atau boleh bilangnya sweet. Apa itu sweet? Manis. Manis ya sweet itu artinya kalau kalau apa kalau dalam dalam ini dalam bacaan ini artinya itu boleh permen jadi candy itu bahasa Inggrisnya uh, permen itu bahasa Inggrisnya bisa candy bisa sweet ya. jadi bisa dua dua-duanya tinggal pilih ya kalau sweet itu uh, Inggris kalau candy itu Amerika uh, terus misalkan uh, ibu saya tidak bisa Uh, nah ini agak agak ini ya coba ibu saya tidak bisa meng uh, ibu saya tidak bisa uh, apa ya sebentar ibu saya tidak bisa bekerja mungkin karena saya my, my mom can't go to go work kan work, work. kerja bisa nggak nggak perlu pakai go ya My mom can work. Ibu saya tidak bisa kerja. Mungkin ibunya sedang sedang sakit. My, mother, my mom can work. Ibu saya tidak bisa kerja. Ini ingat, yang ini pakai can, yang ini pakai can. Nah, kita coba, coba lihat contohnya ya. Nah, di sini oke. Ini kira-kira uh, bagaimana ya? Contohnya ya, kita lihat ya. Ini dia ngapain ibunya ini? Ini kata, -kata ini siapa ini? Ibu guru. Ibu guru. Ibu guru. Nah, ibu guru, kemudian dia sedang ngapain? nih Ada muridnya, berarti sedang ngapain? Mengajar. Oke, okay. berarti ya, bisa mengajar. Bagaimana? Teacher. Teacher bagus. Ya, teacher. Can kan belajar apa mengajar mah mengajar bukan belajar tapi mengajar teacher kan apa yuk yang yuk coba yuk pelan pelan aja nggak apa-apa jangan takut yuk teaching kan apa And work masa bekerja mengajar yeah. masa bekerja beda ya kalau kalau mengajar itu lebih spesifik ya apa kan Mister Teaching. Nah ingat tadi kata Mas Bakti apa? Tidak boleh pakai ing. Berarti bagaimana? Teacher, can, teach, good teach. Nah ingat ingnya dihilang, dihilangkan. Kalau ada can atau can, itu ingnya dihilang, dihilangkan ya. Jadi can teach baca ya. Nah sekarang coba lihat contohnya ya ini ya. My Brother Can Play the Piano. Ada yang bisa membasa Indonesia? Kan? Silakan coba. Uh, abangku bisa main piano. Oke, okay, yeah, bagus. Man. Bisa main piano. Berarti yeah, play man. itu apa? Play itu apa? Main. Main, ya oke. Okay. Bagus. Nah, ini ada nama orang ya. Michael Phelps. Michael Phelps. Can swim very well. Bukan, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, sangat baik, baik, sangat baik, Sangat. baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, mudah itu ya. kalau mudah, itu baik, baik, baik, Easy baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, Nik, Michael, Fel, bisa, bisa. Bisa. Bisa. Sangat, ba, baik. Baik. Oke, okay, bagus Alexa. Nah, sekarang coba Raihana ya. Yang selanjutnya ya. Nah, ini bagaimana Raihana? Uh, perempuan bisa. Dibaca dulu. Dibaca dulu bahasa Inggrisnya. Uh, The girl can write a big. Oke, okay, diulang lagi. The girl, the girl, the girl. Diikuti mas ya. The girl, the girl can can ride can ride a bike and, a bike ride. a bike a a bike. Nah, bukan bike ya, tapi bike. A bike. Oke, okay, coba yuk. Diulang lagi depan yuk. The girl can right uh, a bike. Oh, a ya. bike. Bukan big ya, tapi bike. Bike itu apa berarti artinya? Sepeda. Ya, sepeda itu bahasa Inggrisnya bike atau bicycle ya. Bike itu singkatan dari bicycle ya. Artinya sepeda. Nah, ride itu berarti apa? Mengendarai. Nah, mengendarai ya. Mengendarai. Berarti bagaimana? Di, di, di bahasa Indonesia Wanita wanita itu bisa mengendarai sepeda Oke okay, bagus ya wanita itu wanita ini bisa mengendarai sepeda ya right. kalau roda 2 pakainya apa right. ya tapi kalau roda-roda 4 roda roda apa mengendarai bahasa Inggrisnya apa kalau roda 4 yang tahu depannya D. main sudah ya drive drive nah, drive drive itu kalau rodanya4 hmm. tapi kalau rodanya cuma dua itu bilangnya right nah, jadi artinya sama tapi apa penggunaannya berbeda yang right untuk roda dua kalau drive untuk roda roda 4 nah, jangan bingung ya terus kemudian Sanja yuk coba ini dan step coba yuk dibaca yuk The babies. Coba. The babies can't ride. Oke, okay, artinya apa? Bayi tidak bisa. Mam? Mam ride apa? Ayo. Mengendarai. Masa read Mam, Beda loh ya. Ini kan ride. Kalau ini ride tuh, beda loh, ya. Ride apa ride? Mem? membawa Membaca. Nah, read itu membaca ya. Read itu membaca. Kalau write itu apa? Hah? Mengendarai. Mengendarai ya beda ya. Read ya ini bacanya read. Kalau ini bacanya write. Ya. Nah satu lagi ya nanti Mas Batia akan ajarkan. Nah, Sini kita belajar kata kerja. Lanjut lagi e, tadi siapa ya? Sudah semua. Rehana juga sekarang ini ya balik lagi ya oke alexa coba ikan bagaimana ini coba I ikan run ten kilo kilo apa ini ada m nya hmm. ten kilo, kilo. kilometer Nah, good. He can't, he can't he run 10 km. Oke, good. Artinya apa? Dia? Dia bisa lari hmm. 10 km. Masa bisa? Tuh. Dia tidak bisa lari 10 km. Oke, okay, bagus ya. Ingat, can ini bukan bisa tapi tidak di tidak bisa, ya, nah, oke, okay. oke, okay, selanjutnya, ya, nah, satu lagi ya, coba ini buat nara ya, coba nara ya, coba nara, ini ya, coba nara ya, yang ini ya, coba dibaca yuk, day, bacakan, day, day, day, day, kan? can Oke, okay, artinya mereka. Kan tadi apa? Bisa, be? Bisa bertahan. Oke, okay, bagus. Nah, kalau kayak gini bagaimana? Coba. Coba dibaca lagi dari depan. Day. U. Day. Day, bukan D ya, day. A. Can't Can ada terusnya ya? Can Can swim. Artinya apa? Bagi sekarang susah. Mereka ya. tidak bisa berenang. Oke bagus ya, Mara bagus ya. Oke selanjutnya. Nah kalau ini tidak bisa, kalau ini bisa ya ingat. Can itu artinya apa? B bisa. Kalau can itu artinya tidak di, tidak bisa. Nah yang ini ya itu berarti kalau ada kalimat seperti ini artinya bisa atau tidak bisa di tengah-tengah. Nah sekarang teman-teman, adek-adek, can sama can, can itu bisa dipakai untuk meminta meminta izin, ya, contohnya, atau meminta tolong boleh, meminta bantuan boleh ya. Contohnya gini. artinya bagaimana ya coba sebelum mas bakti ini kira-kira sudah ada yang tahu nggak artinya bagaimana bisa saya menolongmu bisa saya menolong oke okay. yang lebih tepat apa ya kalau bahasa indonesia bisakah saya menolong menolongmu jadi artinya bukan lagi uh, artinya bisakah ya kalau di depan ya bisakah saya menolong menolongmu gitu ya. jadi kalau di depan ya kalau di depan artinya jadi bisa, bisakah jadi memin, apa, meminta sesuatu, entah minta tolong, meminta bantuan, meminta izin gitu ya, dan seterusnya ya, meminta apa, meminta apa itu, minta penjelasan dan sebagainya. Gitu ya. Terus kalau misalkan ini bagaimana ya? ada yang tahu nggak bisakah bisakah saya makan, makan makananmu makan makananmu gitu ya bagus coba lagi bisakah bisakah saya makan makananmu bagus bisakah saya makan makananmu Oke okay, ya, jadi kalau di depan itu jadinya bisa kah? Terus lagi ya, coba. Ten, apa ya? Fancy. Yang tahu nggak, kira, kira, bagaimana ini? Bisakah, apa? Bisakah saya, apa? Talk itu apa ya? Berbicara, ya, Gus. Bisakah saya berbicara ke dia ya, kepada atau lebih cocoknya di sini bisa dengan ya, dengan dia. Can I talk to her? Bisakah saya bicara dengan dia, ya. atau ke dia juga boleh. Ya tergantung ya, can I talk to her? Jawabannya mungkin yes, ya. Satu lagi ya, can? Artinya gimana ya? Tambah-tambah salah satu. Oh, salah super besar. Nah, ayo. Coba, ada yang bisa nggak? Bisakah? Bisakah kamu bermain dengan saya? Oke, okay, bagus. Bisakah kamu bermain dengan saya. Bagus. Bisakah kamu bermain dengan saya. Nah, teman adik-adik, teman-teman, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Inggris berarti can itu sama seperti bisa. Jadi boleh dipakai di depan. Ya. Kalau dipakai di depan, digunakan dalam kalimat tanya, artinya minta, minta sesuatu, boleh minta tolong, minta, minta apa, minta izin gitu ya, atau mengajak main, terus misalkan minta apa, minta bantuan dan sebagainya, ya, Jadi bisa dipakai di depan kayak gini. Nah, sekarang coba ya. coba eh uh, coba dibaca Mister? Mister? Mister? Halo? Halo? Iya, halo Mister. Ya, tadi jaringannya error sebentar. ya. Lanjut lagi ya, sebentar ya. Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Tadi ini ya, tadi kalau can di depan itu artinya apa? Bisa kah? Bisa kah? Nah, sekarang coba ya, uh, coba halo, halo, halo, coba halo, Yang halo, halo, halo, ini di depan ya, coba. halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, can talk speak Indonesianya bagaimana? Bi bisakah anjing bisa berbicara? Ya, bisakah anjing berbi berbicara gitu ya. Jawabannya bagaimana? No, they can. Good, no they can. Nah, ini ya, ini jawabannya ya. Kalau tidak bisa jawabannya no, they can. Ya, ingat ada ya. Can't. Kalau bisa berarti gimana? Yes. Yes, yes. they They can, ah yes, they can, tapi kalau tidak bisa, yes, ah uh, sorry, no, they, they, they can, gitu ya, oke, okay. nah, lanjut ya, uh, Rayana sudah. sunset coba yang ini, halo, ya, yeah, Mister, okay. sunset coba ya, hmm. ya, ini kuat ke Inggrisnya dulu ya. Bisakah kucing lompat ke pohon? Oke, okay, baca bahasa Inggrisnya dulu coba. Can, cats climb. Climb. Climb, trees. Good. Bisakah kucing, climb itu artinya meman Memang memanjat. Ya, bisakah kucing memanjat apa ini tree apa pohon? Nah, bisakah kucing memanjat pohon? Jawabannya yes, B, can, can. Nah, Ya, dia mereka be, bisa. Oke, okay. oke, okay, bagus ya. Kalau ini ingat climb itu artinya me, apa memanjat? Memanjat. Oke, okay, bagus Sanza. Kemudian Fatan yuk, ini coba. Can you speak English? Coba dibaca dulu, diikuti Mas Bakti yuk. Dibaca dulu. Fatan, halo? Oke, Fatan, ini mungkin sedang ini. Oke, lanjut ini, uh, Alexa, coba yuk. Dibaca yuk. Halo? Halo, halo. Halo. Halo. Oh, ya, oke okay. Saya pikir jaringan saya error lagi. <laughs> coba. Eh, uh, oke, okay. ini enggak bisa. Entonces. alexa juga enggak bisa. Satan enggak bisa. Coba. Coba nara yuk. Nara coba yuk. Enggak yuk. Iya. Yes. Ya, coba dibaca ini ya, dibaca ya. Can can di mana ini bacanya? You can you? Bagus. Speak. Bagus? English. Ya, yeah. can you speak English ya, yeah. bukan English tapi English ya. Yeah. Can you speak English? Jawabannya bagaimana? Uh, artinya bagaimana? Artinya dulu, artinya bagaimana? Apakah Apakah apakah kamu bisa bahasa Inggris? Oke, okay, bagus. Can you speak English? Apakah bisa? Atau mungkin lebih bagusnya gini. Bisakah kamu bicara bahasa Inggris? Jawabannya kalau bisa yes gitu ya. Kalau di kalau kamu itu kan bisa saja ini ya. Bisa saja orangnya yang ditanya itu bisa lebih dari satu ya. Berarti bu, kalau apa? Jawabnya kita bisa, yes we we can. Tapi kalau saya bisa, yes apa? Yes. Kalau saya bisa apa? Yes. I can. Yes. I yes. can. Bagus ya. Bagus-bagus. Nah, selanjutnya, uh, oke. Okay. Ter terima kasih Sanja. Oke, okay, dingin dulu. Nah, sekarang, nah ini kan kalau tadi kan tanya ya, tanya bisa, bisakah kamu, bisakah gitu kan. Nah, sekarang ada juga artinya untuk meminta apa? permission itu apa? minta, minta izin. Ah, minta izin ya. Nah, ini ya, paling sering ya. Jadi kalau ke guru kalian itu boleh pakai ini. Coba. Oke, Raihana lagi yuk. Coba ini dibaca dulu Raihana. Can I go to the toilet please? Can I go to the toilet please? Artinya bagaimana? Bisakah saya ke toilet? Bolehkah? Ya, kalau minta uh, ya minta tolong boleh? itu tidak lagi bisa artinya boleh ya bolehkah coba? Bolehkah saya hmm. pergi ke toilet? Nah. Jadi biasanya kalau minta tolong itu atau minta izin itu belakangnya dikasih apa? Please, please ya, Jadi tolong. Gitu ya. Jadi kayak bisa Nah intinya lebih sopan. Please ini artinya menambah sopan. Gitu ya. Bolehkah saya pergi ke toilet? Gitu? kalau nggak boleh jawabnya gimana? Noting. Kalau misalkan no. kamu ada, no. ya yeah, no you. You can't. Nah, you can't. Bagus. No, you can't. Kalau memperbolehkan, yes, you can. Gitu ya. Oke, okay, bagus. Ini, nah, ini jawabannya ya. Yes, you can. Gitu ya. Terus kemudian kalau ada seperti ini, kalau ada, ini misalkan ada ini ya, ada apa ngobrol sama ini, apa Ini namanya Homer Simpson. Coba. Uh, Uh, sanjaiyo can I sanjaiyo can I speak how Homer Simpson please oke okay, coba ya can I speak to Homer can Simpson Simpson, to ya? Homer. Itu Simpson ya itu bahasanya Simpson ya Simpson Police. Simpson. Simpson. Simpson. Bukan. Nah. Simpson Police. artinya bagaimana, Alexa? Aku, aku bis, bisakah, bisa. Bisa Bisa. Aku, aku bertanya. begitu itu kerasa bertanya. Berbi, berbicara. Berbicara. Berbicara dengan. Dengan. Homer Simposen. Simpson, Simpson, Simpson, boleh, nah, please, boleh gitu ya. Please, itu ya, nggak bisa nggak ini, nggak di, nggak dibaca, nggak apa-apa gitu ya. Bolehkah saya, apa? Bolehkah saya ngomong sama apa? Homer Simpson, kalau boleh, jawabnya gimana? Alexa, kalau boleh, jawabnya gimana? Yes, you, yes, you may, yes, you you. Yes you you can boleh ya kalau di ditanya ditanyakan jawabnya can juga ya coba yes you halo I yes start. yes my may yes you can yes, yes you. you can nah, kalau ditanyakan itu jawabnya juga can gitu loh maksudnya yes you you can jangan pakai may ya kalau may itu boleh tapi yang apa satu lagi beda ya kalau ditanya Can I speak? Jawabnya Yes, you you can. Kalau nggak boleh gimana? No. Kalau nggak boleh gimana? No? no. No. you. No you can't. Oke okay, good. No you can. Oke okay, bagus. Alexa ya sekarang uh, selanjutnya Sansa ya. Nah, jawabnya No. No you can. He is sleeping at the moment. Dia sekarang lagi apa sleeping tidur tidur ya. jadi kalau ngobrol sama orang tapi yang diajak ininya sedang tidur kan nggak bisa ya okay. nah sekarang okay. nah, sekarang ini buat minta tolong ya uh, kalau tadi kan nih tanya bisa atau tidak kalau yang sekarang ini minta izin nah sekarang ini uh, minta tolong ya nah, request itu minta tolong ya coba sanza yuk ken Can you close the door? Please-nya dibaca dong. Can you close the door? Can you close the door, please? Oke. Okay. Can you close ya? Bukan close. Close ya. Can you close the door, please? Nah, coba diartikannya bagaimana? Hmm. Boleh, Kak. Bagus, boleh, Boleh, kamu menutup apa? Pintu, apa pintu itu bagus bolehkah kamu menutup pintu itu gitu ya? jadi minta tolong kalau kalau jawabnya kalau misalkan uh, dia nggak mau gimana no I no I can oke okay, kalau kalau mau kalau saya mau Yes, yes, I can. Oke, okay, good ya. Artinya Art boleh. Ya. Terus selanjutnya, eh uh, Patan yuk. Yo. Can you? Fatan halo. Halo, mister. Oke, okay, Patan coba ya. Dibaca dulu ya, Patan ya. Can you choose? Turn on, turn, turn, turn on, turn on. Turn on the lights, please. Lights, bukan lift right. nanti light. Papa ini bacanya belakang ini. Please, please. Oke. Okay. Can you turn on the light, please? Coba diikuti. Dengan kata rampinganmu. Can you turn on the light, please? Coba diikuti. Catatan. Can you turn on the lights, please? Halo Fatan, coba diikuti yuk. Can you turn on the lights please? Terakhir, terakhir. Can you turn on terlampiran apa nih bu? The lights please. Light. Lights ya coba lights. Lights. Lights please. Oke. Okay. Artinya bagaimana ya Fatan ya? Ya jadi Mas Bapi ya, bisakah kamu turn on itu apa? Ada yang tahu, turnam itu apa? Me? Menyalakan. menyalakan, nah, menyalakan the lights, apa lampu? Lampu good, oke. Okay, the light jadi artinya menyalakan lampu, lampu atau cahaya boleh, lampu boleh, boleh apa lilin dan sebagainya. Please, ya. kalau misalkan dia mau, jawabnya gimana? Yes, I yes, I. Kalau saya mau nyalain, ini gimana? Yes, I? jawabnya. Gimana? Yes, I? I can, I can. I can. tapi kalau nggak bisa, no, i, I no, can. i can. Oke, okay, good. Nah, terakhir ya, ini barang-barang siapa yang bisa coba? Ayo, you can you pass? Oke, okay, coba. Can you? Saya miss. Oke, okay, Alexa, coba. Can you? Can Baca dulu? you Baca pass dulu. me some water, please? Oke. Okay artinya bagaimana bisa-bisa bisa minta bisa ambilkan air boleh Oke okay. kalau ini pas ambil kalau yang lain gimana selain Alexa ada yang tahu enggak pasmi itu apa sih sebenarnya pasmi Can you pass me some water, please? member. Pas itu bukan memberi ya, kalau memberi itu give, tapi juga bukan juga bukan juga buka juga, juga bukan mengambil ya, karena pas itu artinya mendekatkan. Jadi kayak PAS nih the water. Nah waternya kan di sini ya, tuhan. Mungkin ada ini dia dari waternya itu jauh, jadi suruh digeserin. Jadi ya kalau bahasa Indonesia boleh diambil boleh ya, tapi pas itu bukan artinya bukan ambil cuma menggeser doang ya. pasmi itu diumpan atau digeser ya jadi bolehkah uh, atau mau atau bisakah kamu menggeser apa ini samboter a ah? water apa air air ya. terus uh, kalau misalkan mau jawabnya gimana yes I can Yes I can. Good. Yes I, I can. Bagus. Kalau nggak nggak mau, misalkan lagi sibuk. No I can. Good. No, no I no, I can't. Oke. Okay. Sekarang ya teman-teman di sini uh, apa uh, sudah bisa? Cuma memang kosakatanya belum. Ini apa belum apa belum belum banyak. Nah, sekarang kita belajar kosakata ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Nah, kelihatan enggak teman-teman? Kelihatan enggak ada adik, -adik? Halo? halo, halo. Kelihatan, Mister. Kelihatan ya. Nah, sekarang kita akan belajar uh, apa yang disebut sebagai verb. Verb itu artinya kata ker, kata ker, kata kerja. Kata kerja, bagus ya. Nah, kata kerja itu kayak yang tadi ya, makan, minum, apalagi, makan, minum yang tadi itu apa aja? Makan, minum, terus apa? Yang tadi loh, yang ini apa aja yang kalian tangkap? Ada makan, minum terus siapa lagi? Kalau lari apa tadi? Ah. Run. Run. Oke, okay. run itu juga kata ker kerja. Terus siapa lagi? Tadi? Tadi selain ini kan banyak toh, masa udah lupa? Ayo, apa dulu coba? Climb. Climb, apa ya tadi climb? climb. Memanjat jatuh oke ya lain video apa dan itu masa udah lupa apa tadi jangan dilupakan ya langsung kalau tadi menyalakan apa tadi play like itu bukan menyalakan lights itu lamps, lampu atau penerangan oh apa turn bro? on turn on bagus kalau mematikan turn off oh. oh. Nah, turn off. Oke, okay. terus tadi juga ada ini, apa? Berbicara. Nah, tadi apa tadi? Bahasa Inggrisnya apa? Talk. Oh, bagus. Atau speak boleh ya. Talk speak boleh. Terus tadi apa kalau mengajar apa tadi? Teach. Apa? Teach. Teach, bagus. Speech. Kalau mengendarai apa? Ride. Right. Rat itu kalau roda dua atau roda tiga, roda empat, roda dua, roda dua. Roda dua. kalau roda empat, apa drive? Nah, Oke, okay. bagus ya. Nah, teman-teman, itu itu disebut sebagai kata, ker, kata yeah. kerja. Nah, ini uh, contoh yang lain. Jadi, supaya kalian bisa, ini apa bisa banyak kosa katanya ya? Kosa kata, -kata kerjanya, misalkan ada it, apa tadi it? makan makan ran tadi apa lari lari hari jam lompat. lompat oke bagus melompat atau lompat ya bagus boleh itu itu apa sinonim persamaan kata boleh drink apa tadi minum minum oke walk jalan jalan bagus chop apa chop chop ada yang tahu chop itu apa? itu artinya me, memo, memotong cop ya. Jadi kalau kayak memotong sayur itu bilangnya cop. Ya. Tapi kalau cut cut yang cut itu ya. Nah ini ya itu juga artinya memotong tapi biasanya untuk benda yang bukan buat sayuran pokoknya. Kalau sayuran itu bukan cut tapi cop. Ya. Sing apa? Nyanyi Nyanyi bagus. Oke, okay. terus kemudian ada uh, apa itu ini? Apa uh, ada ek? Apa itu ek? Meng gambar? menggambar? L L L L L L Kis. Oh ya. Bukan. Ek itu bertindak. Kalau acting itu artinya apa? Acting artinya bersandiwara Dari kata act. Acting itu dari kata act. Act itu artinya bertindak. Oke, terus kemudian ada kick. Apa itu kick? Menendang. Menendang, bagus ya. Kemudian ada mix. Apa itu mix? Mencampur-campur. Terus, mencampur mix. Oke, terus ya. Kemudian ada grass, apa itu grass? Eh, yang tahu grass apa? Me? Glass me? ke kaca. Oke, itu glass, itu glass ya, itu glass. Rumput. Itu grass ya, itu glass sama grass ya. Grass itu kata kerja, artinya me, meraih. Ya, meraih. Jadi kayak megang, megang itu grass, ya. Grabs. megang botol air minum. Berarti I grab, ya, grab a bottle of water misalkan. Itu grab, itu artinya me, memegang, ya. Boro apa boro? Ada yang tahu? Mem, meminjam. Meminjam. Bukan meminjam ya, tapi meminjami. Beda ya, meminjam, meminjam meminjami, ya. Kalau lauk apa lauk? Ketawa. Ketawa. Bagus. Bacanya bagaimana? Lah bukan lauk ya. Lauk itu Lau. yang buat makan itu lauk. Jadi bacanya love <laughs> ya. Love. Coba. ikuti Mas Bakti. Love. Love. Okay, eh good. Love. Coba yang lain. Love. Love. Nah, love. Kalau ini bacanya gimana? Lau. Love oke, yang ini bacanya love, yang ini bacanya bukan love, tapi love pakai e, love. love. Love, love bukan love, love, love nah, pakai e, love, love bukan love, apa. love, love bacanya gini loh, love, nah gini loh, love. Love. Nah, ini bacanya gini, bukan love tapi love. Nah, kalau yang ini bacanya baru apa? Love. Love. Kalau Mas Bakti bilang gini, I love you. Berarti artinya apa? Saya suka kamu. I love you berarti saya menertawai kamu. Jadi kalau mau mau bilang cinta itu bukan pakai love tapi pakainya love. Nah, jadi Tulisannya mirip ya, hati-hati. Kalau I love you berarti saya menertawakan ke kamu. Yang benar bagaimana? I, I, I, I coba, ayo I. Ada yang berani? I. Gak apa-apa, jangan takut salah. I. Love. Bilang saja, berasa kali. Tapi bagi Anuqib, I love. You, ya bukan love tapi love, ya, bukan juga love tapi love, ya hati-hati ya, makanya makanya love, ini ya mas waktu tulis ya, mas nah, itu dibacanya love, nah, kalau love dibacanya apa? Kalau yang love dibacanya apa? Love, nah, jadi jangan ketuker, kalau ada teman-teman atau ada ada saudara yang bilang I love you Jangan mau karena kalau I love itu artinya kamu diketawa diketawain ya. Harusnya bagaimana? I I love I love you. Coba I love. Coba love cirukan lagi sekali lagi. Love. Love. Oke, bukan love ya. Masih ada yang love nih. Love. Love. Nah, itu udah bisa. Love. love. Ya love. Patan gimana? Love, nah, bisa Alexa gimana? I love you, oke, okay. bukan love ya, tapi love. Love, coba love, love. Alexa love, nah, love, ya, oke, okay. love bagus ya, oke okay, ya. Ini ya, ini ya. Kalau love itu artinya ketawa, ketawa. Kalau mencintai apa tadi? Kok bisa saja urutkan ide, urutkan apa saja. Oh Apa kalau mencintai tadi apa? Love. Love, ya love. Pakai e ya love. Ya itu di, di kolom chat tuh mas Bakti sudah tulis ya. Nah ini paint. Apa itu paint? Melukis. Gambar. Gambar atau melukis. Jadi boleh dua-duanya, ya. Oke, okay. observe itu apa? Mengobservasi atau melihat. Nah ini nanti ya. Nah ini nanti. Ini kata katanya sudah mulai berat. Bentar ya. Ini ya. Nah adek-adek coba. Kalau gini. Kalau saya memotong sayur bagaimana? I? Potong tadi apa? Kop. kop. Bukan kop tapi apa? Cop. Cop. Cop. Chop, I, Chop, Vegetable, vegetables. bagus. Nah sekarang kalau saya tidak bisa memotong sayur bagaimana? I, I can chop, chop Vegetable, chop. bagus. Gitu ya sekarang saya uh, saya lompat saya lompat uh, saya lompat bahasa Inggrisnya gimana? I jump. I jump. I jump. Bagus ya. Kalau saya tidak bisa lompat. I can jump. jump. Oke, okay, bagus ya. I can't jump. Ya. Saya, uh, bukan saya lagi. Uh, mereka nyanyi. Bagaimana? They sing. They sing. Bagus ya. They sing. Mereka nyanyi. Kalau mereka tidak bisa nyanyi. They can't sing. They can't. Ada tehnya ya. They can't. They can't sing. Okay. Kalau mereka bisa nyanyi. They can sing. Oke. Okay. They can sing. Baca ya. Gampang. Enggak perlu ada tehnya. Langsung. They can sing. Nah, sekarang teman-teman coba ya. Adik-adik coba ya. Buatlah kalimat. Ya. Pakai can atau can't. Ya, terserah. Ini kata kerjanya ini boleh. Atau dari kata kerja kalian yang mungkin sudah bisa, boleh ya. Oke, silakan ya buatlah tiga kalimat. Misalkan eh, saya bisa mancing, mancing itu apa? Misalkan kalian sudah tahu, boleh. Atau saya bisa menendang bola, boleh ya. Silakan dibuat ya. Ini kata kerjanya tadi sudah Mas Budi kasih beberapa. Coba digunakan dalam menggunakan ini yang can sama can tadi ya. Oke, buatlah tiga kalimat ya, tiga ya. Mas Bakti kasih waktu 10 menit, Nggak usah buru-buru. Nanti kita koreksi bareng-bareng seperti dulu-dulu ya. Oke. Siap? Ada pertanyaan sebelum dikerjain? Mister ditulis di kolom chat ya, Mister. Ya, di kolom chat aja ya. Kalau Inah, Nara, Nara karena belum ini di ini ya, apa di di kertas nggak apa-apa. Nanti Mbak Gina tolong minta tolong di ini, apa di di apa? Di mintain ininya fotonya ya. Mistera, gak mau menarang. Gak mau ya? Udah, gak apa-apa. nggak, gak ikut. Gak apa-apa ya? Oke, yang lain ya ikut ya. Kayaknya Nahra udah bisa di kolom chat, Mister. Oh, udah, udah bisa di kolom chat. Ya udah, yuk coba ya. Oke, buatlah tiga kalimat ya. Oke, waktu sepuluh menit dari dimulai dari sekarang ya nggak apa-apa pelan-pelan aja jangan takut salah nanti kalau salah dibenerin nggak dihukum ya oke silakan Thank mm -hmm. you. Masih ada 15 minit ayah. Masih Ini Nara sudah, Sanja sudah, Alexa sudah, bagus. Oke. Ini hai, semua ya. Ini hai, juga sudah. hai, koreksi ya. Kita koreksi dari mulai uh, Sanja dulu. I can paint tree. Saya bisa melukis pohon. Sanja terus kemudian. I can turn on the light. Sanja, halo? Halo, Sanja? Halo, Sanja? Ya, Mister? Nah, sekarang kalau kita ganti kalimatnya, Sanja. Misalkan, Sanja minta, minta izin mau menyalakan lampu. Bagaimana? I, can I turn on the light? Bagus. Can I turn on the Betul. Jadi can-nya tinggal dipindah ke de, pindah ke depan. Bagus. Nah, sekarang I can paint tree artinya apa? Saya bisa menggambar pohon. Menggambar pohon. Oke. Okay. Melukis pohon atau menggambar pohon boleh. Nah, sekarang bolehkah saya menggambar pohon? Bagaimana? Can I paint tree? Oke, okay, bagus ya. Sudah bisa ya. Ingat berarti kalau minta izin atau bertanya minta tolong dan sebagainya tinggal kayaknya tinggal dipindah ke depan, depan. oke okay, bagus ya sanja oke okay, selanjutnya uh, uh, Raihana lo halo. halo mister oke okay. Raihana ini ya coba Mas Bagi koreksi ya I can't paint artinya apa saya saya tidak bisa menggambar tidak bisa melukis atau menggambar ya, jadi boleh. Nah, I coba diulang pakai ini, coba Rai, Raihanah diucapkan. Di, di coba yang kalimat pertama. I can't paint. Oke, okay, bagus. I can't paint. Nah, sekarang kalau yang bawah ini gimana? I I, I can eat spicy food. Oke, okay. I can. Biasa ya, nggak perlu pakai teh ya. I can dibaca. I can. Okay. Nah, coba yuk. I can, bilang lagi. I can eat spicy food. Oke. Okay. Nah sekarang, kalau minta izin buat minta izin ke orang tua, kira-kira boleh makan pedas apa enggak gitu? Kem, ke apa ke, ke, kemungkinan pas lagi sakit gitu ya? Coba gimana minta izin makanan pedas sekarang? Can I eat spicy food, please? Oh. Oke, okay, good. Can I eat spicy food please? Oke, okay, bagus ya. Dikasih please boleh ya. Gak dikasih pun juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau lebih sopan dikasih please gitu ya. Bagus. Nah sekarang yang kedua ini, I can. Yang ketiga I, maaf. I can't climb. Bacanya bukan climb tapi apa? Climb. Climb ya. Ingat climb. Ya, I can't climb. Artinya apa? Saya tidak bisa memanjat. Nah, sekarang saya tidak bisa membersihkan rumah. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I can't clean house. My house gitu, rumah saya gitu ya. Coba diulang lagi. I... I can't clean my house. Oke. Okay. Nah, sekarang bisakah saya membersihkan rumah saya? Can I Clean my house, please. Oke okay, bagus. Can I clean my house, please? Oke. Okay. Jadi minta tolong dulu misalkan ya. Oke. Okay. Bagus. Mm -hmm. Sekarang Nara. Nara. Coba dibaca Nara. Inginnya Nara? I can paint. I can paint ya. Paint bukan pen ya. Paint. Paint. Paint. paint. paint. paint. paint. Paint. Artinya apa? Saya? Saya? Ken itu apa bisa tadi? Lukis. Ken itu apa? Apa? Bisa melukis. Oke, okay, bisa melukis. Bagus. Nah, sekarang, bisakah saya melukis? Gimana bahasa Inggrisnya? Gimana tadi? Bisakah saya melukis? Gimana bahasa Inggrisnya? And I paint. Good. Paint ya, bukan pen. Paint. Paint. nah oke. Okay. Paint ya. Oke. Okay. Bagus. Eh, Nara. Selanjutnya uh, Sanja sudah. Nah, Alexa ya. Coba Alexa dibaca. I can. I can paint. Oke. Okay. Artinya saya bisa melukis. Oke. Okay. Nah, bisakah saya melukis? Bagaimana berarti? I can paint, please. Hmm. bukan I can plan please tapi can I, I can I plan please. Ah, bagus ya. Jadi can-nya dipindah ke de, ke depan Alexa. Nah, sekarang ada kalimat ini. I can cook. Nah. I can cook. Artinya apa? Aku bisa memasak. Okay, aku bisa masak. Nah, sekarang tanya, apakah aku bisa masak? Bagaimana? bisakah aku bisa uh, Bisakah aku masak bagaimana bisakah aku memasak bahasa Inggrisnya gimana can can I cook please ah, terus, can I cook please jadi minta tolong ke orang tuanya buat masak sendiri misalkan ya can I cook please nah sekarang yang terakhir I can eat spicy food coba di diulangi mas berarti I can I can sing oke okay, ya yeah. oh ya yeah. I can sing saya bisa apa? Saya bisa menyanyi. Oke, okay, saya bisa menyanyi. Kalau saya tidak bisa menyanyi, bagaimana? I can't sing. Oke, okay, gus I can't sing. Nah, selanjutnya yuk. I eh. yang terakhir ini I can eat. I can eat spicy food. Oke, okay, I can eat spicy food. Nah, sekarang bisa buat bisakah saya makanan makan makanan pedas? Bahasa Inggrisnya bagaimana? And I eat spicy food please. Oke, okay, good, bagus ya Alexa, good ya. Oke, okay, sekarang Fatan ya. Fatan ini ngerjain sendiri Fatan? Halo Fatan. Halo Mister. Ya, Fatan ini Fatan yang nulis sendiri atau dibantu ininya, saudara atau siapa? Hmm, dibantuin sih. Dibantu siapa? Enggak apa-apa, jujur aja. Dibantu siapa, Ibu? Dibantuin Bunda. Oh, Bunda. Oke. Okay. Nah, sebenarnya gini, calculate itu apa? Menghitung ya, calculate itu berhitung. ya. Jadi intinya, Sanja, Patan ini ya, ngerjain sendiri dulu ya. Enggak apa-apa, pakai kosakata yang ini enggak apa-apa. Soalnya nanti kalau Satang satan bisa, tapi kan kosa katanya belum bisa gitu ya nah ini ya calculate itu artinya berhitung atau menghitung ya atau jumlah-jumlahan itu calculate coba ini diwajah kecepatan, kalimat pertama I can con calculate calculate number quickly. Quickly. quickly quickly dengan cepat oke okay. ya ini belum diajarin Mas Bakti ya, nanti ya. Ini ispatan juga belum tahu kan. Okay. I, I, I can't coba. Ini dibaca I selanjutnya. Game. can't. Climb. Crime Claim... uh, Climb. Climb. Climb apa? Climb? Climb? Climb apa? Three. Tall trees, ya. Yeah. trees. Pohon pohon itu apa, ting? Tinggi. Tinggi. Saya tidak bisa memanjat pohon yang tinggi. tinggi. Kalau saya bisa memanjat pohon yang tinggi gimana? I can climb trees. Oke, okay, bagus ya. Nah sekarang selanjutnya, yang bawah ini. I can. I Ken Ken itu? I membersihkan. Can. listriknya apa? C. Oh, gini Apa? Ini loh. C l e e. apa tadi? Clean. Clean. Clean ya itu artinya membersihkan. Clean. Clean, Clean my bed over morning every every evening evening nah, oke okay. berarti saya apa artinya saya saya bisa saya bentar. bisa membersihkan tempat hidupku siap evening atau setiap apa? setiap malam Siap malam. Oke. Okay. Siap malam. Boleh ya? Nah, sekarang kalau bisakah saya membersihkan apa? kamar tidur setiap malam gitu. Bagaimana bahasa Inggrisnya? I can. Hmm, bisakah? Kalau I can berarti saya bisa, tapi bisakah bagaimana? Can I? Can I? Clean my bed every clean evening please every, every evening every evening please Evening please Oke okay, diulang lagi coba gimana tadi I can can I can I clean my bed Every. every every every every evening evening bukan every evening. Evening. evening coba evening. diulang lagi dari depan can I can I can I clean my bed ever every Every evening please evening please nah gitu ya jadi kalau tadi kan kalau i can itu saya bisa tapi kalau bisakah itu can i gitu ya di, di, kayaknya dilari ke de lari ke depan dipindah ke depan gitu ya cepat ya oke teman-teman di sini ada pertanyaan nah sekarang satu lagi ya kuis ya satu lagi siapa yang bisa silakan silakan Baik ya, ini ya di kolom chat ya. Coba, ada yang bisa nggak? Meninggalkan, kelas. Bagaimana ini? Coba bahasa Inggrisnya. Mas Bakti kasih waktu satu menit ya. Coba, ada yang bisa nggak? Coba. Bisakah mereka meninggalkan kelas? Bagaimana? Can you go out the class please? Mereka? Mereka masa you? Can you go out the class please? Oke. Okay. Mereka masa you, Alexa. Masa you? Can you? You, everyone, out hmm. the class, please. Kalau kalau saya bahasa Inggrisnya apa? I. Kalau kamu, I... you. Ya kan? Kalau kita apa? Can you? Hmm. Kalau kita, kita bahasa Inggrisnya apa? Kita, kita bahasa Inggrisnya apa? Can I go to hmm. Hmm. go? Bukan, bukan, the... bukan, bukan. Saya bahasa Inggrisnya apa? I. Uh, can I? I... Jangan, jangan. I jangan jangan di ini dulu jangan di ini dulu mas bakti tanya I bahasa Inggrisnya uh, saya bahasa Inggrisnya apa I, I. kamu you Mer kita I hmm, masa kita I we we kalau mereka uh, di mana -mana ada tu, di situ, mereka di sini, apa di sini. they ya jadi gimana Can they? Nah, coba. Ada yang lain meninggalkan kelas selain go out apa kira-kira? Leave. Hus. Ah, berarti gimana? Can they leave the class? Ya, kelas hmm. boleh, the class boleh ya. Can they leave the class Jadi, ya. Jadi can they ya, bukan can you, bukan can I tapi can can they. Ya. can they leave the class gitu ya. Oke, okay. okay, uh, sudah ya teman-teman, ada pertanyaan? Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan, uh, ini ya, uh, hari, hari Jumat, itu pertemuan kita terakhir. Nanti minggu depannya libur ya, minggu depannya lagi libur. Nah, nanti minggu depannya lagi mulai lagi, tapi dengan teman-teman yang baru ya nanti untuk Raihana, Raihana ya, Raihana sama Abdullah ya, ya nanti kalau kalian ini kalian apa teman-teman yang dari apa remaja dari SMP banyak nanti kelas kalian dipisah ya, apa, apa ya? nggak apa-apa, Mister. ya nanti biar yang apa junior jadi satu, yang tim jadi satu, gitu ya. ah uh, jadi enggak enggak nggak sama, gitu ya. beda kelas sendiri, gitu ya. Oke, uh, ini Sanja. Sanja, halo. Sanja, kelas berapa ya? Lima, Mister. Oh, kelas lima ya. Sanja, di sini dulu nggak apa-apa ya. Nanti ya, tapi Oke. kalau Raihana sama Abdullah pindah ke kelas Tin. Nanti ya, kalau ada siswanya ya. Kalau maksudnya, kalau siswanya banyak gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya di sini dulu nggak apa-apa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, Mas Bakti tutup. Ingat, hari Jumat masuk karena pertemuan terakhir nanti libur dulu satu minggu ya, kemudian nanti ketemu sama teman-teman yang baru ya minggu depan lagi gitu ya. Oke, okay. uh, mas. Oke, okay, mas Bakti tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya pindah, ke, uh, saya kembalikan lagi ke Mbak Kina ya tadi ya. Silakan Mbak. Baik, Mister. <tuh> Baik, terima kasih kepada Mr. Nongroho sudah memberikan materinya pada malam hari ini. bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih untuk teman-teman sekalian. Seperti biasanya, kita akhiri acara pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa Kafar